Halo kawan, nah agar uh, STB kalian ini awet dan uh, tidak cepat rusak kalian bisa menambahkan wire pendingin ya atau kipas pendingin untuk uh, menjaga suhu STB ini tetap uh, dingin ya tetap terjaga tidak terlalu panas kalian bisa menambahkan wire ya kawan nah kali ini saya akan uh, tunjukkan beberapa cara untuk uh, pemasangan wire untuk mendinginkan uh, STB ini ya kawan simak uh, videonya sampai selesai nah kawan untuk uh, cara yang pertama seperti ini ya kawan ini STB saya yang kemarin saya uh, menambahkan hedging Ya, ada di video sebelumnya. Nah, setelah saya menambahkan hCG, kemudian saya memasang uh, wire ini, ya kawan. Seperti ini, ini saya menggunakan uh, alat cas HP, ya kawan. Alat cas HP saya ambil uh, mesinnya, saya taruh di dalam sini, ya, untuk menghidupkan uh, wire-nya ini. Ini mesin alat cas handphone untuk menghidupkan uh, wire ini, ya kawan, seperti itu. Jadi, ketika uh, STB ini dihidupkan, uh, wire ini langsung juga akan otomatis hidup. Nah, untuk uh, penyambungan seperti ini memang uh, dibutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, ya tidak semua orang tentunya bisa melakukan penyambungan seperti ini ya kawan dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan di bidang uh, elektronik ini untuk bisa uh, menyambung seperti ini ya kawan nah saya uh, coba ya saya tunjukkan tiga ini di hidupkan wirenya langsung hidup ya kawan seperti ini ini nya juga langsung hidup alat uh, cas handphone ini tegangannya 5 volt ya sementara uh, wire semua wire itu uh, tegangan kerjanya sampai 12 volt uh, agar uh, mendapatkan uh, putaran kipas ya wire ini yang maksimal sebaiknya memang harus Uh, adaptor yang 12 volt ya kawan agar putaran wire ini uh, maksimal ini alat cas handphone 5 volt ya putaran wirenya ini sebenarnya belum belum uh, optimal ya belum maksimal nah penggunaan uh, wire seperti ini sangat efektif untuk menjaga uh, suhu ya kawan suhu panas dari uh, STB ini ya sangat efektif menjaga uh, suhu dari STB ini nah kemudian uh, cara yang kedua ya kawan saya tunjukkan cara yang berikutnya nah kawan ini ada juga wire yang saya sudah sambungkan ya ini uh, kabel charge handphone ya kawan Kabel cas handphone saya potong uh, ujungnya, terus disambung saja langsung ke wire seperti ini ya. Jadi, kita juga bisa menggunakan alat cas handphone, atau kita langsung tusuk ke uh, STB-nya ya, kawan, seperti ini. Ini alat cas ya, langsung saja uh, seperti ini. Nah, bisa lihat ya, wire ini langsung hidup. Kita bisa menyambungnya juga seperti ini. atau kita juga bisa mencolok kabel uh, USB ini ya kabel charger USB ini langsung kita colokan ke STB ya kawan seperti ini saya hidupkan STB-nya Ya, STM-nya sudah hidup ya. Kabel uh, cas USB ini bisa langsung kita colokan ke sini ya. Oke, kawan, hidup ya, bisa dilihat. tentunya ini hanya saya mencontohkan ya kawan kalau kalian melakukan penyambungan ini sebaiknya di isolasi ya, dirapikan ini hanya sebagai contoh seperti itu ya kawan nah kemudian kawan cara berikutnya untuk uh, Oh ya untuk pengambilan dari sini ya kawan dari ini ataupun dari alat charge handphone ini ini sama-sama semuanya 5 volt ya kawan tegangan yang ada di USB di STB ini 5 volt ataupun di handphone charger handphone juga sama 5 volt Nah itu sebenarnya uh, putaran dari wire ini belum begitu optimal ya kawan karena wire ini tegangan kerjanya sampai dengan 12 volt, kawan. Seperti itu. Nah, agar uh, putaran wire-nya bisa maksimal, kita bisa menggunakan adaptor 12 volt, ya. Nah, kawan, uh, ini saya juga punya adaptor uh, 12 volt, ya. Outputnya 12 volt, 1,5 ampere, ya dan ujung adaptornya seperti ini, kepalanya kita bisa langsung menyambung adaptor ini ke wire ya kawan untuk menghidupkan wire agar putarannya optimal nah untuk ujung wire, kita bisa uh, sambung ini ya kawan uh, pasangannya ya kita bisa sambung ke wayar ya yang ini biar uh, rapi ya ini bisa dicari di peralatan uh, elektronik yang sudah rusak bisa kalian ambil ininya atau kalian bisa beli di toko komponen elektronika ya ini juga dijual agar penyambungannya rapi ya kawan kita bisa solder seperti ini ya kawan biar uh, rapi nah jadi uh, adaptornya ini tidak kita rusak ya kawan adaptor uh, kita ini tidak kita potong kita rusak karena ini kita pasang di sini ya jadi tidak kita uh, perlu tidak perlu kita potong lagi adaptor kita ya tidak perlu kita rusakkan lagi jadi tinggal kita colokkan saja ya saya langsung coba ini ya adaptornya saya langsung colokkan adaptornya tinggal kita colokkan ya ini adaptor saya uh, 12 volt yang tadi, ya, sudah saya colokkan di sini. Ya ini tinggal kita colok seperti ini. Putarannya ini sangat maksimal bila uh, adaptornya 12 volt ya kawan putaran wirenya jadi optimal ini uh, sangat kencang anginnya sangat uh, kuat ya jadi ini kita bisa uh, menyimpannya saja ya kawan kita bisa uh, langsung menyimpan di atas uh, STB kita kalau uh, STB kita uh, besar, uh, bisa masuk uh, wire ini bisa kita uh, apa ya, kita kancing di dalam STB bisa kita kancing, kalau tidak bisa ya kita langsung menyimpannya di atas STB seperti ini saja ya kawan langsung uh, ditaruh saja di atas STB Nah, wire ini uh, sangat uh, efektif, ya. Kawan, sangat efektif untuk uh, menjaga suhu dari STB ini tetap uh, dingin, ya. Tetap uh, tidak terlampau panas, sangat efektif, dan ini akan uh, tentunya membuat komponen-komponen uh, dari STB ini uh, lebih awet, ya, lebih tahan lama, dan tidak uh, cepat rusak. Oke, okay, ya, kawan jadi seperti itu. Kalau uh, lebih mudah lagi, kalian bisa membeli uh, wire yang memang sudah sudah sepaket ya dengan adaptor, tinggal uh, mencoloknya ke listrik. Tahu kalian bisa. Nah, kawan atau kipas seperti ini. Ini saya matikan dulu ya kipas seperti ini ini sangat-sangat efektif sekali kalau kipas yang begini ya kawan ini kipas seperti ini digunakan di peralatan elektronik yang besar ya kawan peralatan-peralatan besar elektronik langsung ke PLN ya 230 volt tegangan kerjanya ya Dengan kipas seperti ini, tentunya sangat-sangat efektif menjaga uh, suhu, ya, suhu dari peralatan ini sangat kencang sekali. Kawan, ya, tinggal langsung uh, saya coretkan jadi ini sangat kencang sekali ataupun kawan bisa ya yang paling mudah kalian bisa menggunakan uh, kipas angin ya kipas angin ya uh, di rumah tentunya hampir di setiap rumah pastinya uh, memiliki kipas angin itu juga sangat efektif sekali ya kawan tinggal ditaruh uh, saja tetapi uh, bedanya Bila menggunakan kipas begini atau kipas angin, tentunya konsumsi uh, daya listriknya uh, lebih tinggi ya, dibandingkan kita menggunakan uh, wire seperti ini kawan. Oke okay ya kawan, itu dia ya cara uh, menjaga uh, su STB nya agar uh, STB kalian bisa lebih awet ya dan uh, tidak cepat rusak semoga informasinya bermanfaat terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya